Halo teman-teman, kembali lagi bersama video anak Oke, video anak kali ini akan mencari mainan teman-teman Yuk langsung saja yuk, cari yuk teman-teman mainannya di mana? Oh iya, video anak kali ini akan menggunakan keranjang teman-teman Kita berburu mainan teman-teman Oke, langsung saja mana ya? Apakah kalian melihat mainan teman-teman? Wah, mana ya teman-teman wah nah ini dia go kita melihat Doraemon teman-teman kita melihat Doraemon dan kereta Thomas eh maaf ini ternyata bis teman-teman bis berwarna biru teman-teman oke kita siman, teman-teman wah mana lagi ya teman-teman mainannya Wah, wah kita ada lagi teman-teman wah ini kita menemukan apa teman-teman? Wow Kita menemukan mainan kumbang berwarna biru teman-teman Oke okay, kita simpan teman-teman Kita menemukan apa lagi teman-teman? Wah berwarna pink teman-teman Ini Patrick teman-teman Temannya Spongebob teman-teman Oke okay, kita simpan Wah Kita menemukan apa lagi ya teman-teman? Wah kita menemukan Cayan teman-teman. Oh, namaku Cayan. Wow. Cayan teman-teman, siman dulu teman-teman. Kita menemukan kereta lagi teman-teman. Wah, kereta berwarna hijau. Bagus banget teman-teman. Wah. Kita menemukan apa lagi teman-teman? Wah, menemukan dinosaurus berwarna hijau. Woo, dinosaurus berwarna hijau. Oke, kita simpan. Wah, apa ya ini ya? Wah, kita menemukan kucing hutan, teman-teman. Oke, kita jalan lagi, teman-teman. Wah. Wah. Kita menemukan bob teman-teman. SpongeBob berwarna kuning, teman-teman. Wow. Ahahaha. <tap> onbox berwarna kuning Oke kita simpan kita menemukan kereta lagi teman-teman kereta berwarna hijau Wow Wah kita menemukan apa lagi teman-teman menemukan Wah si suka teman-teman Oke si suka kita taruh teman-teman Wah setelah menemukan kita menemukan apa lagi ya teman-teman Wah Wah ada di balik batu teman-teman nah, Apa ini teman-teman Wah, kita menemukan jerapah, teman-teman! Jerapah berwarna kuning! Wow, bagus banget, teman-teman! simpan teman-teman! Kayaknya ada lagi, teman-teman! Mana ya, teman-teman? Wah, kita ambil! Wah, kita menemukan bebek, teman-teman! kita menemukan bebek! Wow, oke, kita simpan lagi! Wah, kita banyak mainan, teman-teman! Oke, pertarungan berburu mainan! Kita lanjutkan teman-teman. Wah, ini kayaknya ada mainan teman-teman. Ada dinosaurus teman-teman. Wah, dinosaurus apa ya teman-teman? Wah, dinosaurusnya. Wah, oke, kita potong teman-teman. Wah. Wah, kita menemukan dinosaurus lagi teman-teman. Tergantung teman-teman. Dinosaurus apa ini teman-teman? Yang tahu komen ya teman-teman. Oke, kita potong lagi teman-teman. Oke okay, kita taruh di sini teman-teman. Oke, okay. wah ada mainan lagi teman-teman. Apa ini teman-teman? Wah ternyata alat tambang teman-teman. Ini ekskavator teman-teman. Ini ekskavator. Oke kita putuskan talinya teman-teman. Wow. Nih ada truk molen lagi teman-teman. Teman-teman ah, keren kereta mobil molen teman-teman oke kita putus lagi teman-teman oh. wah kita simpan dulu teman-teman simpan halo ini ada Mbak Kika teman-teman ini yang mencari membantu kita mencari mainan teman-teman oke kita lanjutkan lagi teman-teman wah kita menemukan gerbong kereta berwarna hijau teman-teman yuk kita putus teman-teman wow ya ini truk apa ya mainan apa ya teman-teman oke okay, kita putus lagi teman-teman uh, kita siman teman-teman ini teman pihak biar siman sama mbak teman-teman oke okay, kita lanjutkan lagi mana ya mainannya ya Wah, ini dia mainan. Ini namanya apa ya, teman-teman? Dinosaurus berwarna kuning. Oke, kita putus, teman-teman. Wah, ini ada lagi teman, -teman mainan. Truk sampah, teman-teman. Berwarna hijau. Wow. Kita putus, teman-teman. Wah.